Assalamualaikum So, apa khabar semua okay, Hari ni, aku tak share pasal FBS Aku nak share pasal Satu nasihat daripada seorang Pesara kerajaan Yang bekerja selama 20, 27 tahun dah So, iaitu bapak aku sendiri So, hampa dengarlah nasihat dia kepada Kita semua, anak muda yang Tengah, tengah cari Hidup, apa semua tu lah Okay, nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. pengalaman saya sebagai pengurus keuangan di sebuah agensi paru kerajaan. Jadi dalam menjalani perkhidmatan dengan kerajaan, biasanya kita tertaluk banyak peraturan-peraturan Keuangan kerajaan. Tetapi sekiranya kita bekerja di sektor semi-government paru kerajaan kita dibeli kelong, kelonggaran untuk uh, membuat peraturan dan apa, operasi pertabaran kewangan yang tersendiri uh, apatah lagi, kalau di syarikat di JLC, memang kita uh, kerajaan memberi apa, kebebasan yang banyak untuk JLC bergerak uh, sebagai company yang dapat membantu uh, pendapatan dan sumber uh, kekayaan kepada negara uh, sebagai anak muda, uh, mungkin di peringkat awal bila kita bekerja dengan kerajaan apa yang kita dapat pertama mungkin dari segi kita mengetahui peraturan-peraturan kewangan kerajaan yang kedua mungkin kita akan dapat networking yang bagus dan juga yang ketiga mungkin kita ada keyakinan untuk, untuk bekerja sendiri selepas kita mengetusan untuk berhenti katanya mungkin selepas lima tahun atau sepuluh tahun banyak anak-anak muda yang berkeyakinan ini akan Berhenti pekerjaan dan Berkhidmat ataupun berniaga Ataupun membuka uh, apa, Perniagaan sendirilah Tetapi apa yang penting dalam Bila kita berniaga yang pentingnya adalah uh, Perancangan Pertama uh, perancangan kewangan. Kita pastikan bahawa Kita apa, mempunyai uh, Knowledge Mempunyai uh, apa, Marketing uh, Knowledge dan juga ia mempunyai kemahiran dalam pengurusan kewangan dari segi cash flow dan dari segi fund management dan mengetahui di mana sumber-sumber pembiayaan yang kita kapuri pada bank dan sebagainya dan kita kena ada orang kata ada disiplin dalam pengurusan kewangan kita kena uh, pastikan apa yang kita belanjakan tu direkod dan dipastikan ada pulangannya lah jangan kita banyak untuk orang kata nak untuk menunjuk diri kereta besar pejabat yang cantik itu tak penting yang penting adalah apa duit yang kita dapat cash flow tu banyak kita akan reinvest balik dalam perniagaan kita lah dan uh, jangan apa uh, orang kata apa tengok pada kabel dan sebagainya kita hendaklah percaya kepada kecinna dan kebolehan diri dan company kita kalau berdasarkan kepada networking kabel dan sebagainya apabila orang itu tidak ada lagi di satu agensi kita pun tidak akan dapat berurusan dan mendapat peluang-peluang perniagaan jadi itu sajalah santai saya kepada anak-anak muda ok baiklah aku sendiri pun dapat tegasimah tengok bapak aku boleh cakap begini <laughs> first time tengok secara formal lah bapak aku nasihat so aku harap kita semua boleh dapat manfaat daripada video ni dan banyak-banyak tips. So, siapa yang siapa yang dengar, tengok video ni, apa boleh buat list down, komen kat bawah. Uh, lepas tu, jangan lupa like, komen dan share video ni kepada semua orang, anak muda yang bisnesmen supaya mereka dapat manfaat. Dan ada satu input yang baik lah. Okay, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Yeah.